Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang saat ini saya yang bermusikan Ini Batu akik lu safir Ini ada 4 Ini warnanya kurang bagus Ini harganya murah Hanya 50 ribuan saja Ya berarti tempat Atau COD Ini bulat-bulat banget ya warna kurang birunya kurang tua ini ada yang tua ini sampai hitam yang kerjanya satunya 50.000 coba ke tempat COD ini untuk bensinnya bervariasi Star 10 cm ada 12 ada 7 ada ini ini betul-betul asli ini Oke, okay. terima kasih. Dokter Yana cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.